Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslaw tentunya Baiklah para sahabat Leslaw, dimanapun kalian berani untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Bagaimana akan memberikan informasi menarik nih, seputar lirala kesayangan ke kabar pertama persahabat kita lihat di info Ibu Harsiwi soal acara Kiss World 2022 Ini akan disiarkan secara langsung di Indosiar hari Sabtu dan Minggu tanggal 12 dan 13 Februari 2022 jam 8 malam persahabat ya Jam 20.00 waktu indonesia barat jangan sampai lupa jam 8 malam akan live di Indosiar tepatnya hari Sabtu dan Minggu, tanggal 12 dan 13 Februari karena sudah dipastikan idalah kesayangan kita Bunda Lesti dan Papa Bilar akan hadir di acara tersebut dan disempat juga persahabat untuk kalimat info yang dituliskan lewat caption oleh Ibu Siwi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 Buruan sebelum habis periode, votingnya hanya sampai 11 Februari 2022 loh Wah, tinggal seminggu lagi dan saksikan dua malam penghargaan Kiss World 2022. Sabtu dan Minggu, 12 dan 13 Februari live. Pukul 20.00 WIB hanya di Indosiar Salam hangat, Harsiwi Ahmad Itulah info lengkap dari Ibu Siwi Soal acara Kiss Award 2022 Mudah-mudahan persahabat kekompakan dari fans sejati Leslar tetap solid Mendukung yang terbaik buat Leslie dan Pilar mudah-mudahan juga Di acara tersebut bisa mendapatkan banyak piala penghargaan Amin Diunggahan Ibu Siwi pun banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan oleh para sahabat Leslar Yakni dari Agung, Iva Jah mengatakan di kolom komentar Bismillah, Leslar, Lesli Gejora Rizky Bilar, semoga rezeki bawa pulang piala, amin Masya Allah ya kita aminkan nih doa baiknya Mudah-mudahan-mudahan mudah Papa Bilar bisa mendapatkan piala penghargaan ke kabar berikutnya juga persahabat kita lihat nih momen spesial Papa Bilar tentu di sini perhatikan di video yang membuat kita semakin bahagia ini persahabat ya mobil baru kayaknya persahabat ya maupun hadiah ataupun beli langsung kita apresiasi banget nih mudah-mudahan rezeki adalah kita selalu lancar, berkah, dan barokah dan di video ini kita salvok dengan celana Papa Bilar persahabat ya sepertinya ini celana Papa Bilar pakainya kebalik ya Talinya ada di belakang Dan tentu Di postingan ini pun banyak Menuai banyak komentar Kita lihat Dari akun Dwi Sahlini Mengatakan Celana Kak Bilar kebalik ya Sambil emot ketawa tuh Masya Allah banget ya Teliti amat nih para fans Sampai celana Papa Bilar pun ya Itu tahu banget ya Kalau kebalik Kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun di Instagram Ibu Solyati mengatakan Baru aku katanya tuh sambil ot, Emot ngakak juga persahabat ya Masya Allah ternyata Banyak pertanggapan bahwa celana Papa Bilar kebalik nih Ada juga komentar lain diberikan dari akun di Instagram Ya nih, underscore reader Mengatakan tren dua Tapi aku suka lihat video ini Katanya tuh, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan saja Idol kesenggan kita selalu banyak yang mendoakan Banyak yang mensupport Dan selalu banyak dukungan Dari orang-orang baik yang tulus Mencintai Lesti dan Bila Untuk berikutnya juga para sahabat, di sini kita mendapatkan vitamin bahagia Wow, Masya Allah banget ya Baru diposting Nih, momen spesial Bunda Lesti, Papa Bilar Jalan-jalan bareng BBL Sambil tentunya makan soto Persahabat ya Kita merasa bangga dan bahagia banget Kesederhanaan dari mereka Tentunya jajan di kaki lima Luar biasa, di best Mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan Dan rumah tangganya langgeng bahagia Momen foto ini pun Diripas kembali Oleh akun Leslar underscore banyak sekali tanggapan juga komentar yang diberikan oleh para sahabat Les Iya Ya, ini dari akun Instagram, hijau mawar hijau-hijau, mengatakan, Masya Allah, Bunda L, Papa B, juga abang, orang ramah, sederhana. Luar biasa banget ya, kita bangga mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar. Untuk berikutnya juga para sahabat, kita lihat ada komentar lain diberikan dari akun Anda, underscore Sopan, underscore kami segan mengatakan Ini yang aku suka dari Leslar, artis tapi merakyat gengsi dimanapun mereka makan dan tak sungkan untuk berjabat dan sapa sama kalangan bawah Beslah, Masya Allah banget ya Kita tentunya sangat menyukai banget sama Leslar Alhamdulillah Tentunya kita bersyukur menjadi bagian dari Leslar, mudah-mudahan sehat, bahagia untuk kita semua juga, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Amin. Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, jangan kemana-mana tetap stay tune terus di channel ini, Biarkan kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Benar ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.